Mainan-mainan dimana kamu? Ku mencarimu. Wah, kita dapat apaan ya teman-teman? wadidaw Kita dapat lobster teman-teman. Kita dapat dua lobster. Jangan lupa masukin ke wadah ya teman-teman. Kita ambil lagi nih. Wow, cantik sekali lobster ini. Kita dapat dua lobster hari ini teman-teman. Yuk cari lagi mainannya. Bantu kakak menemukan mainan sebanyak mungkin ya teman-teman wah mana ya agar kita menemukan mainan yang banyak ya teman-teman wadidaw bantu teman-teman kita dapat katak teman-teman dan kita dapat ulat juga teman-teman wah seru sekali kataknya warna hijau nih teman-teman yuk kita simpan ke wadah jangan lupa ulatnya diambil juga ya teman-teman wah seru sekali ya berburu mainan kita harus berburu mainan yang banyak teman-teman supaya kita dapat banyak mainan dan kita bawa pulang untuk kita maini wadidaw seru sekali teman-teman di mana lagi ya mainannya teman-teman kakak suka sekali cari mainan teman-teman di mana kita harus dapat mainan yang banyak ya teman-teman bantu kakak ya teman-teman kalau teman-teman melihat jangan lupa tanya kakak ya wadidaw apaan nih teman-teman wah kita dapat langsung tiga teman-teman kita dapat kalajengking kuning apaan nih teman-teman wadidaw kita dapat lalat hitam teman-teman dan yang terakhir ada si belalang hijau wah besar sekali belalang ini teman-teman wadidaw oke teman-teman masukin ke wadah wah Serangga kita sudah lumayan banyak nih teman-teman yang kita dapat Yuk cari lagi teman-teman Carinya harus serius ya Supaya kita dapat mainannya yang banyak juga Wah apaan tuh yang kuning Teman-teman lihat tidak itu yang kuning apaan Wah kita ambil ya Wadidaw Sepertinya ini Lalat besar teman-teman Itu yang bersuara, -bersuara di jika malam kosokin ke wadah. Lihat nih teman-teman, mainan Kakak sudah banyak nih. Cari lagi ya, temani Kakak berburu mainan hari ini. Pokoknya wah, pantuh. Ini apaan teman-teman? Teman-teman tahu tidak ini apaan? Wah, sepertinya ini kecoak teman-teman. Yuk kita simpan. Wadidawa Berburu mainan sangat menyenangkan teman-teman. Kakak sangat suka berburu mainan teman-teman. Ayo cari lagi. Wah di mana sih mainannya. Kakak sangat senang sekali. Dapat mainan hari ini banyak teman-teman. Wow apaan nih teman-teman cantik sekali hewan-hewan ini. Wadidaw kita dapat kupu-kupu biru teman-teman. Masukin ke wadah ya. Dan yang ini. Wadidaw teman-teman kita dapat lebah kuning hati-hati ya dengan hewan ini, nanti teman-teman disuntik lagi pakai ini loh, bisa bengkak teman-teman, wadidaw ternyata berburu mainan seru sekali teman-teman lihat nih mainan kakak, sudah banyak sekali ayo cari lagi wadidaw wah, kita dapat si serangga apa nih wah, kita dapat laba-laba hitam teman-teman wadidawadidiu lihat nih teman-teman Main mainan kakak sudah banyak kan ayo temani kakak harus lebih semangat lagi Wow, kakak dapat lagi nih teman-teman wah kakak langsung dapat dua nih teman-teman ini apaan ya teman-teman teman-teman tahu tidak ini apa ini kalau jengking teman-teman hati-hati ya dengan hewan ini ini bisa capit teman-teman Lo lihat tuh capitnya besar kan dan yang ini wah ini si semut merah nih teman teman seru sekali ya berburu mainan hari ini lihat nih mainan kakak sudah banyak oke teman teman kita berburu mainan di, di lain waktu lagi ya oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye